Allahul kafir Rabbuna al Kafi, Qasadana Al-Kafir Wajadana Al-Kafir Likuni al -ka Ka al Wa Ni'mal-Kafir al, al Allahul BUNAN KAFII QASHADANAN KAFII WA JADANAN KAFII LI KUL MIL KAFII SANANUL WA NEMAN KAFII ALHAMDULILLAH Allahu al kafi, Rabu al kafi, Qasad al kafi, Wajad al kafi, Nikulil kafi, Kafan al kafi, Wa ni'mal kafi, Alhamdulillah, Mudah mudi di ini zaman. Bukan tak pandai pengetahuan Ilmu dan azab ditindalkan Sehingga diri bagaikan hewan Allahu kafir Rabbunal kafir Qusadan al Wajadan al Likulilka fiqah fanalka fiqh Wa ni'malka fiqh Alhamdulillah Hari ke hari yang dipikirkan Kisah cinta dan kasih sayang Lupa mati tinggalkan sembayang Sesadiri tak kebayang, Allahul kasih, roh punal kasih, posodan al-kuasih, wajah al-kuasih, likuliul kasih, Kafanal al -kafir, Wa ni'mal kafir, alhamdulillah Harta dicari setiap hari Siang dan malam lupa diri Anak dan istri lupa mengaji Sesal dikubur di hari nanti Allahul-Kafi Rabbuna Al-Kafi Qasadana Al-Kafi Wajadana Al-Kafi Likuni kafi Kafana Al-Kafi kafi -ka Alhamdulillah mudah mudi di zaman ini senang dicari setiap hari hura hura dan lupa diri lupa mengaji dan lupa mati Kafir, -kasi, kasi, al assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini gua bakalan uh, belajar untuk meng-cover salawat Allah jadi uh, buat, uh, videonya, eh, buat videonya eh 4 videonya jadi untuk uh, selengkapnya bisa langsung tonton video ini oke okay? uh, jangan lupa subscribe, comment, like and share oke okay, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mau mendukung channel ini mudah-mudahan kita semua dapat uh, dimudahkan rezekinya, dilapangkan segala urusannya dan uh, semua itu atas izin Allah jadi jangan lupa berdoa dan berusaha <Ses>